baiklah para sahabat legislator dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya kita ke unggahan dan kekabar pertama sahabat ya kita lihat ada sebuah vitamin bahagia buat kita semua para fans di sini ada unggahan dari IGS nya Mas Gong Lini para sahabat menginfokan bahwa tentunya bakal ada vlog dan video terbaru prank Bang Fali Akbar nih sahabat ya tentunya semalam Rizky Bilar tentunya prank bang Val yang sedang berulang tahun ya kita lihat sini, Tentunya mau posting foto bang Bilar nih, ditunggu ya video prank abah tuh, persahabat ya ditunggu, makin penasaran nggak sabar pastinya, banyak sekali keseruan kejutan di channel youtube nya bang Rizky Bilar, persahabat ya. Di sini sebuah kalimat juga yang dituliskan. Terutup semua, terima kasih atas kerjasamanya bikin video prank Aba. It's Akbar sampai bawa anak bini at Dewi Pus ke rumah Abang Bitu 2 ya. Dan juga tentunya pemeran utama, wow, <tuh> ada pemeran utama persahabat ya dari semua. Tentunya ya, pemeran utamanya Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Wow, cute banget para sahabat, ya. makin penasaran dan makin gak sabar melihat. Bang Fali Akbar diprank nih oleh Rizky Bilar, Pak Sahabat ya. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan vitamin bahagia dari itulah kesenangan kita. Dan kita lihat juga, Pak Sahabat, di dalam postingan tersebut, di situ kita lihat ada Abang Bilar yang sedang merangkul seseorang, apa mungkin dari Ohestini, Pak Sahabat ya. Kita tentunya keunggahan selanjutnya, Jennifer, versi jelasnya nih, Pak Sahabat, ada komentar dari akun Instagram. Wong Anusur Ngapak disitu mengatakan itu sebelah Abang bi ada dedek, enggak sih? Mataku buram kurang makan wortel, katanya ya. Aduh. Kayaknya si dede, Epa, sabat, ya persahabat ya. Terlihat banget nih, terlihat secuil banget. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan versi jelas. Dan tentunya vitamin bahagia terbaru dan gelesti dan Rizky Dilar. Selanjutnya, para sahabat yang nunggu-nunggu vitamin bahagia ini Tentunya sudah kita mendapatkan dari Istrinya Bang Fali Akbar Para sahabat, ya ada video pendek tentunya Kita lihat Masya Allah Tentunya kita melihat kebahagiaan dari les Bilar Di situ sedang duduk bersama satu kursi Aduh Kayaknya di sini Dede Lesnar nempel banget Para sahabat ya Ke Abang Milar Aduh, membuat kita bahagia tentunya jangan sampai neting bos sahabat ya kita doakan dan kita dukung saja untuk hubungan lesbian bilar mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan kelancaran sampai menuju halal postingan tersebut post kembali oleh akun Instagram anti3012 di sini ada sebuah kalimat kaya seni yang dituliskan Videonya biasa aja lagi, emang apa yang salah sih? Ada komen aneh-aneh, gua hapus ya, tuh, para sahabat ya. Videonya biasa aja, jangan sampai netting, jangan sampai ada yang ngetot, para sahabat ya. Tentunya, kalau ada yang netting, langsung hapus aja komen yang tentunya aneh-aneh kepada idola kesayangan kita. Dalam postingan sebut juga, tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan nih dari para fans, ya nih, dari akun Instagram Ayu Herlina. Gadis mengatakan. Apa kabar yang nyari kutu itu lebih dari tekdon? Itu emang lagi duduk deket tapi kelihatan nempel mungkin. Coba perhatikan baik-baik katanya ya. <guluh> ada juga tentunya komentar dari akun Mario Ani Erni Di skema mengatakan anti, gua bantu kalau ada komen head tuh bersahabat ya. Jangan sampai mengetik, jangan sampai menghujat bersahabat ya. Tentunya kalau ada yang hujat pasti itu bukan fans dari Lesnar sejati. Kalau fans Lesler tentunya selalu mendukung dan mendoakan buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Mudah-mudahan hari ini juga kita mendapatkan asupan vitamin selanjutnya. Tunggu saja info dan kabar terbarunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.